Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan memberikan info terupdate di para sahabat, ya dari idola kita Ke kabar pertama Alhamdulillah para kita mendapatkan kabar Leslar, Lesti Bilar dan Tim L.A. sudah tiba dan sudah sampai di rumah Alhamdulillah para sahabat, ya terpantau kalian saduni lagi duduk santai Masya Allah mudah-mudah mereka selalu sehat ya Dan selalu diberikan kebahagiaan Selamat beristirahat untuk tim Dan mudah-mudah persahabatnya selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Info ini juga kita dapatkan dari aku Leslar Anuskar Sik persahabatnya Dan ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah, udah pada nyampe Selamat istirahat semuanya Tuh, Masya Allah banget ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Ya, ini dari akun Instagram Raditya652 Mengatakan, Alhamdulillah Sudah sampai dengan selamat Alhamdulillah banget ya, dan kita lihat juga Ke komentar lain Dari akun Andinila Mengatakan, Yo tidur yo Kayak keluarga aja yang lagi tentunya perjalanan, ditunggu kabar sampainya baru merasa aman aduh Masya Allah banget ya, memang idola kesengan kita selalu ditunggu oleh warga kunha, Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat, kita bersyukur mudah mudahan mereka selalu sehat, amin berikutnya persahabat kita simak juga ini ada moment spesial di vlog semalam, di vlog terbarunya Leicester Entertainment, ini bikin happy banget ya, <laughs> saat Bunda Leicester Gejora bersilaturahmi ke rumah teman masa dulu nih persahabat aja ya, teman abg waktu smp nih persahabat ya tepatnya keejak masya allah banget ya dan di sini membahas anak bungsu tiba-tiba persahabat ya papa bilang salting aduh masya allah banget ya saltingnya aja Gemes banget saat mereka membahas anak bungsu terus senyum senyum <tuh> Senyumnya ditahan persahabat ya Emang lucu banget nih, Papa Bilar. Masya Allah, pokoknya selalu bikin happy, selalu bikin bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini langgeng terus, bahagia terus, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun ya, diunggah kembali oleh Agus dan Putih Bilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Ketika ngomongin anak bungsu Di depan anak bungsu Mengsalting si kakak Masya Allah banget ya ternyata gara-gara ngomongin anak bungsu Papa Bilar jadi salting ya Masya Allah Dan Kita lihat juga persahabat ya Keunggahan Papa Bilar kemarin Yang mengunggah video lagi Main pukul-pukulan bareng Bunda Lesti Di Empang Akhirnya Papa Bilar kejebur juga persahabatnya belum mukul aja sudah tentunya kejebur empang bikin ngakak banget hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Kak Novin juga mengatakan memberikan tanggapannya nah ini jago di PS tapi nggak di kehidupan nyata WKWK aduh iya juga sih persahabatnya ya ada juga komentar lain dari akun Leon Dosan mengatakan bisa-bisanya jatuh sebelum dipukul Untuk gak dalam ya empangnya Semoga Leslar sehat selalu Dan semoga Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Ya Robbal Alamin Masya Allah banget ya Ini doa baik tanggapan yang positif Masya Allah mudah-mudahan doa baiknya terkabul Kita juga selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kita untuk kabar selanjutnya persahabat kita simak juga di sini ada momen spesial vitamin bahagia semalam Dari Bunda Lesti Papa Bilar ini momen ketika masih di cianjur persahabat ya saat menggendong abang Fatih yang selalu bikin salvo Dan Papa Bilar juga persahabat ya outfitnya tentunya memang luar biasa apalagi memakai baju warna putih Makin terlihat tentunya aura-aura kegantengannya Masya Allah kita doakan selalu persahabatnya dan tentunya mendoakan yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan kegabar beringungnya persahabatnya kita simak di unggahan Indosiar. Indosiar persahabatnya kemarin ini mengunggah sebuah postingan. Alfi Basalamah tentunya ini istri Abi Ramzi sampai menangis cat tentunya menceritakan... Kisah cintanya bersama Abi Ramzi, masya Allah banget ya, kita juga terharu dan masya Allah banget. Rumah tangga Abi Ramzi memang tentunya patut dicontoh. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar. Ada nggak sih pasangan yang lebih so sweet dari Abi Ramzi dan Afiba Salama? Semoga kalian yang like postingan ini bisa langgeng terus, kayak mereka ya, Amin, masya Allah banget ya. Kita simak nih persahabat di kalimat komentar yang diberikan Dari akun Ismail Sterling mengatakan di kolom komentar Ada Min Next Leslar Masya Allah banget ya Leslar ini tentunya disebut namanya The Next tentunya persahabatnya Next Leslar Ini bisa seperti pasangan Abir Ramzi dan Afibah Selama Kita simak juga di kalimat jawaban dari akun Dahliana189 mengatakan bener banget di panggung artis di luar panggung pasangan biasa itu pesan Abi Ramzi buat Leslar biar jadi pasangan langgeng tuh, wacana banget ya. Semoga Leslar juga bisa the next mengikuti tentunya kisah rumah tangganya Abi Ramzi dan Alfi Salamah yang selalu romantis. Mudah-mudahan persahabatnya idola kesenangan kita Selalu konsisten menjadi orang baik Amin Ya rubal alamin Mudah-mudahan kita juga mendapatkan asupan vitamin kembali Di pagi hari ini dari idola kita Semoga apapun yang dilakukan Kita semuanya diberikan kemudahan Selamat beraktifitas persahabat ya Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya